Jadi kan sempat yeah. kan tahun lalu kan kamu stay di kampung Inggris c 1 sekitar kalau nggak salah 7 bulan Bener apa salah tuh? Ya yeah, bener Oke okay. yeah. Sekarang coba dong uh, share pengalaman ya dari presidisi ctc CDC, sampai ke TC, semua diborong dah sama kamu Yuk, tell to, to us hmm, Oke, okay. I will tell you about my story in Paris, kampung Inggris I'm in HEZ1, officially 7 months in there, and not gue nggak pergi ke Tersaiz the program is just for 3 months 7 bulan ya mm -hmm. nah, di situ kita juga belajar lagi ngulang tentang pre-CTC mm -hmm. jadi, yang udah pertama kali sebulan di CTC digulang lagi di bulan pertamanya mm -hmm. CDC gitu mm -hmm. habis itu dilanjut sama kayak kasih polis mm -hmm. terus ada jarum sedikit gitu mm -hmm. nah, Terus di kita belajar lebih kayak jaren, participle hmm. Itu kan banyak banget komponennya hmm. Itu diperdaun di situ Oke okay. Ini, ini, ini pada nanya kan, ini siapa sih yang diundang loh? Jangan salah, ini Prita ini salah satu uh, student yang terbaik gitu kan ya <laughs> Ya, yeah, you have a good pronunciation kamu bisa ngikutin pelajaran dengan baik Grammarmu juga oke, okay, mantap betul, ya kan? So, you get good score every apa every examination Ya, walaupun ada sih beberapa kali examination Mungkin uh, di bawah standar, But you have a good spirit, gitu kan? Kayaknya kamu bawa temen ya waktu kamu di HSE ya? Yeah So, for some free QCTC, I join it with Pasa okay. but until TCC I'm just with Asa. Asa. because Tio after CTV, go back home. Okay. Oh, I see. So uh, why uh, did you choose to continue in training class? Actually in Happy English Course One there are two kinds of TCC teaching class and also training class. And why did you desire to choose uh, training class? Yeah, uh, for first because I want to go to Bali, <laughs> so why reason. And then I don't become a teacher, uh, formal teacher like that. I don't want to become like that. So I choose training class, mm. and and I want to speak more like a target like that. And like the vision of the training class is the uh, target like that. Mm -hmm. So uh, for, for the vital examination especially in training class program you have to go to bali right so please tell to us gimana sih model ujiannya when you were in bali kan banyak yang belum tahu kan nah, dari berita nih coba dijelaskan dong ke teman-teman apa aja yang harus di-prepare ketika ujian di bali itu kayak apa sih bayangannya It, um pas di Bali nih ya itu cuma kisaran satu minggu atau beberapa hari gitu. Hmm. Nah di situ we visit, we we visit. There are many in there, and then we ask them, we we ask, we converse, we conversation with them, and then we make a report to and to give and I give to the each one. like that. Just I I tell the story when I'm in Bali. Yeah, of course. Yeah, just a little, just a little. Oh, uh, just sedikit. Yeah. For the first, we go at night. We go together in one elf. Mm -hmm. Jadi rame-rame gitu, sembilan orang satu mm -hmm. elevator. Baru tuh uh, kita langsung itu sudah sampai Bali langsung ke tempat ini ya, ke tempat wisatanya pertama itu ke Purwokerto dan Baratana mm. nah, di situ cuacanya lagi mendung-mendung gimana gitu tapi tempat mm. gerimis sedikit tapi nggak deras-deras banget. Oke. Okay. Gitu. Nah, di situ kita mulai nyoba conversation sama foreigner mm -hmm. because there is so many foreigner in there but they bring their surges mm -hmm. so we choose the the, the tourism mm -hmm. then the foreigner the Like hmm. it, gitu. I see. Itu ada minimal durasinya enggak? Oh kamu ini harus handle the uh, the tourist uh, 2 jam select Borobudur atau enggak? Aku nggak ada sih. Jadi kayak misal dia ini tentu nanti jadi dari jam segini sampai segini harus dapat foreigner kayak gitu. Oh I see. Hanya ya, kita aja. Oh I see. Jadi kamu stay stay di sana berapa malam? Dua, satu malam ya oh, satu malamnya itu perjalanan oh my god yeah. satu malam perjalanan, stay di sana satu malam terus satu malamnya perjalanan itu gak salah, tiga hari atau pas hari gitu. wah iya sih, kali oh, so tired ya? capek di perjalanan dong? iya benar banget hmm. capek oke okay, okay. ketika kamu menjalani hari-hari sebagai training student ya apa aja sih uh, tantangannya? Sambangannya itu... Nggak ada uh, Ya, yeah, <laughs> harus... <laughs> Tepat waktu ya, itu harus bagus ya yang nomornya A.S.T But because if we late, we can get the... Oh, punishment, like mm that -mm. So, I don't... So, if you want... in If you want to be the king, go to A.S.T. Yeah, ya, betul one. Ya, ya, ya, oke jadi cuman masalah di waktu aja ya We must be disiplin gitu kan Terus kemudian, oh ya dijelasin dong Apa sih perbedaan teaching class sama training class? Oh iya Tania Teaching class sama training class Itu beda ya dari namanya aja Training hmm. sama teaching Teaching kalau kita tahu secara bahasa Itu artinya mengajar otomatis nanti teaching class itu Mereka model ujiannya itu Pergi ke suatu sekolah gitu mengajar okay murid-murid di -murid sana, kayak gitu kalau training sendiri yang kayak tadi saya udah ceritain ya kita kan pergi ke Bali, terus ngomong sama foreignernya, kayak gitu hmm, untuk pertemuan seharinya nih ketika kamu jadi training kelas tuh berapa kali nih? pertemuan itu 5 ah, kali kalau teaching 5 kali gitu. Nah, kan jadi guru ya, jadi harus harus formernya dapet banget gitu. iya betul kalau training class tuh lebih ke ini ya speakingnya ya jadi banyak program speakingnya daripada uh, tulis-tulisannya gitu kan uh -uh. Course. terus gini dong uh, kenapa sih kamu kok oh kayaknya aku ini harus sampai enam bulan nih atau sampai 7 bulan nih di HSC itu apa yang memotivasi kamu nih? motivasi ya? sebenarnya tuh kemaren sih ya Oh lagi Lagipula masih satu tahun lagi kan, hmm. mau kuliah Jadi ini aja, apa, lanjutin di tarik aja gitu Lagipula ada teman-teman banyak juga kan, di training Lalu jadi, di, apa, jadi ya udah, di training aja, sekarang kembali ntar kan gitu Betul-betul karena -betul. stikin juga masih kurang ganti Tapi udah bagus, kamu sudah, uh, sudah percaya diri gitu kan Karena mungkin, karena kamu tipe orangnya cuek ya anaknya ya, betul nggak sih? Nah, yeah. eh, iya, waktu di training class kan ada program weekly meeting, ya kan? Weekly nah. meeting, which is di situ uh, only a little student. Padahal di situ cuma sedikit banget siswanya. Nah, itu cara pembagian tugas. Apalagi kamu ada chief of training class. Iya, <laughs> betul, kamu ada chief of training class. Kenapa bisa sampai dipilih? Karena kamu masuk dalam kriterianya kami. So that's why kita pilih kamu. Nah gimana tuh cara untuk memanage teman-teman biar satu kompakan Padahal weekly meeting harus banyak tampilan, all of using English. Nah itu gimana? Caranya di otomatis kita manage ya kita atur mereka nya mau nya tuh gimana gitu. Kita lihat dulu ini orangnya kayak gimana? apakah dia pas di sini kalau salah ya kita arahin lagi gitu. Hmm. Jadi Uh, pertama-tama karena ini bentuknya bersifat kerjasama ya untuk pintu jadi harus benar-benar um, apa orangnya harus jadi ini sih, di baru juga dia hmm. gitu, ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar kan. oke okay. pesan dong okay. buat teman-teman yang mau masuk Happy Discourse One kalau dia mau ambil yang training class, apa aja yang perlu disiapin sebagai training student oke okay. as, as a training student as a trainee student ya we must, um, improve our pocket, it's um, important, and then speaking-nya juga berarti ya jadi gak sekedar latihan dari ASP aja, tapi latihan di luar ASP juga jadi, ngomongin kode inggris juga gitu mm -hmm, betul. betul jadi biar lancar gitu, enak kok oke, okay. kalau ini dong, uh, menurut kamu ada perbedaan gak sih uh, student yang tinggal di camp Uh, di in, di campnya HSC sendiri atau di luar kan sometimes banyak yang nanyakan uh, Miss Dinda bagus mana sih di dalam apa di luar nah menurut pandangan kamu nih sebagai uh, student yang dulunya kan kamu nggak di camp di kami kan kamu kan di luar itu apa aja kendalanya terus apakah kita bisa uh, setara nih sama teman-teman yang berada di campnya HSC nih menurut kamu nih struggle-nya gimana uh. Tragangnya itu depend on the person ya, hmm. jadi ngeliat dari orangnya itu gimana dia memanage dari dirinya sendiri tapi kalau dari program campnya sama yang program kursus eh, sama program kursus di luar, itu kan tergantung lagi dari kebijakan masing-masing Oh dari pandangan sendiri emang lulusan dari camp, kenapa? karena di camp itu ada jadwal kelas bahasa inggrisnya lagi gitu loh nah hmm. buat yang bener-bener serius, mending jalan di camp aja gitu Kalau kemarin kan aku di kosan karena gak tau kalau di HSC tuh ada camnya jadi langsung takutnya gak dapet kosan kan jadi langsung booking kosan gitu kan padahal ternyata di HSC tuh ada camnya iya betul-betul, kamu juga ini ya waktu itu ketika bolak-balik ke HSC juga agak kerepotan ya karena kan harus naik sepeda ya jadi..